So, to fans, welcome back to the timeout. <music> Padilla, dan selamat datang di kelas tamat hari ini, time geng. Pertama-tama gue ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi semuanya, merayakan semangat semua puasanya, jangan sampai bolong ya pokoknya ya guys, ya. Dan hari ini tim nasional basket putra kita sudah mulai berkumpul dan juga sudah mulai latihan lagi untuk seleksi. Sea uh, games 2023, uh, hari ini gue akan kasih reaksi gue tentang 19 nama yang terpanggil dan juga ikut seleksi timnas kali ini. Dan of course fancy Lakers, fans Warriors, hari ini pada semua full senyum, karena tim-timnya mereka pick up a really Big win today. Apalagi fans Lakers ya. Wah ini kayak makin lama Austin Rivers mainnya makin mirip nih kayak LeBron James ya. Itulah beberapa topik yang akan kita bahas di kelas hari ini. Dan sebelum kita mulai seperti biasa guys jangan lupa untuk kasih likes guys. Likes itu gratis. Kalian bisa support channel ini dengan memberikan likes dan juga bagi yang masih baru dan baru datang ke channel ini welcome. Dan semoga kalian akan seru-seruan juga untuk ngobrolin basket dengan kita. Pastikan kalian subscribe. pasti kalian. Pastikan kalian juga tekan tombol biar bell bintang bintang. Tombol Bell, agar kalian tidak pernah ketinggalan uh, untuk video-video terbaru di channel ini dan pasti kalian juga nanti komen ya gue pengen tau pendapat kalian terutama tentang Timnas <laughs> so once again thank you so much guys for always supporting thanks so much for all the, all the love really appreciate everybody so now let's start the class kita akan mulai dengan Tim nasional Indonesia kita yang sudah mulai mempersiapkan diri untuk Sea Games 2023 karena mereka adalah the defending champion guys. <laughs> mereka menang medali emas tahun lalu dan mereka mencetak sejarah. So I'm so excited sih untuk nonton mereka lagi di Sea Games kali ini walaupun memang seperti gue bilang ini akan susah banget untuk bisa memenangkan medali emas lagi. Tapi kita tetap harus percaya. Dan udah ada 19 nama yang dipanggil uh, hari ini. Dan ini juga yang kasih tau. Gua anak-anak Discord sih. Gua juga gak tahu anak-anak Discord namanya mana. <laughs> Mereka militan banget sih. Mereka bisa paling cepet pokoknya dapat semua berita dan juga informasi. Itu kenapa menurut gue kalian tuh harus masuk ke Discord. Gak rugi sama sekali. Dan bagi kalian yang akan nanyain tentang Abraham dan Mergerahita, tentang DMX, uh, Marquis dan juga Jowaro kalian mendingan nonton time out yang kemarin biar gue gak ulang lagi jawabannya itu kenapa kalian wajib juga sih untuk nonton time out setiap episodenya biar kalian selalu stay updated mungkin pertanyaan kalian tuh udah dijawab di time out dan biar gue ditongkrong biar tetap keren kalian bisa tahu informasi-informasi terbaru so sekarang kita akan ngomongin tentang tim nasional kita hari ini yang sudah memanggil 19 nama jujur gue gak kaget sama sekali nama-namain panggil karena menurut gue nama-namain panggil ini lumayan pantas semua untuk bisa seleksi untuk dis game sekali ini, um. Obviously, kalau gue sih pertama tadi gue yang gue shock adalah Hardianus nggak ada namanya, ya. karena uh, Hardianus selaku duo adalah still one of the best point guards uh, di IBL sekarang ini energinya, Defense-nya itu kayaknya masih bisa banget dipakai oleh timnas. Uh, I don't know what's going on with Hardianus dan juga timnas. Apakah memang Hardianus kayaknya masih mungkin pengen recover uh, setelah kemarin kan sempat cedera juga sebelum season ini mulai. Jadi untuk Hardianus gue gak ada jawabannya. Nah, ini yang lain tentang Lesar Prosper. Kok kenapa Lesser Prosper nggak dipanggil? Jujur gue, juga nggak tahu Leicester prosper situasinya dengan timnas seperti apa kalau gue punya informasi dari Leicester dulu waktu gue suka nongkrong sama Leicester Leicester itu kasih tahu gue kalau dia itu punya kontrak dengan timnas itu sampai ke November atau Oktober tahun lalu jadi gue nggak tahu nih sekarang apakah kontraknya diperpanjang atau tidak sama timnas nah itu gue nggak tahu tapi menurut gue kalau gue jadi timnas gue akan panggil Leicester sih karena kita kurang size <laughs> kita nggak ada Marquis nggak ada DMX with some size dan kita ada Leicester Leicester itu sekarang lagi main untuk Swan Sonic Boom di KBL di Korean Basketball League jadi he's in a very good shape menurut gue sih ya terlebih ataupun gue gak tau drama-dramanya mereka tahun lalu antara timnas dan juga Leicester menurut gue harusnya di ke saja lah, sajalah Udah udahlah just forget about that just move on uh, open a new chapter gua harapkan sih Timnas masih ada kemauan untuk uh, manggil Lester Prosper, karena gimana pun juga win it his size dan juga reboundnya dia juga block shot dia sih karena um, gua dia apalagi kalau lawan Filipin kalau lawan Filipin gua yakin Lester akan semangat banget sih <laughs> yakin gua larinya akan kenceng banget pasti jadi uh, gua harapkan aja sih Lester mungkin aja last minute atau kapan itu bisa dipanggil sama tim nasional nantinya um, of course kalau gua juga pengen satu yang dipanggil adalah Ikram sebenarnya Ikram uh, tampaknya akan dialokasikan ke 3x3, itu kenapa Ikram gak masuk ke 5 x tapi memang Ikram itu deserving banget sih untuk a chance masuk ke timnas, apalagi he he's having a big season with BPJ uh, hampir triple-double satu game, kalau berapa? 34, 12, and 8 ya, kalau waktu itu statsnya dia, so Ikram mungkin harus nunggu sebentar lagi tuh, masuk ke 4 five 5 tapi actually, at least tapi at least dia dipanggil ke 3x3 sih sekarang ini, um, kalau dari semua nama ini, kalau lu tanya, kalau dari semua nama ini kira-kira pengen manggil satu lagi siapa gitu? Kalau gua sama manggil satu orang lagi ke timnas gua akan manggil Steven Neno dari AMAR, RJ Arj Armartahang tua. Gua pengen aja sih ada, ada satu pemain dari tim bawah lah, dari tim posisi 9, 10, 11 sebelas. Ada satu orang yang bisa merasakan juga atmosfernya di timnas. Aku Neno juga deserving banget uh, a shot untuk timnas. Uh, Neno tuh 40%, puluh persen muhammad pointnya, one of the best shooters in the in the league sekarang ini. Kenapa gua bilang Neno? Kenapa gue bilang Neno? Ini ada alasan juga karena gue nyebutin nama Neno. Karena kita tahu, uh, Sea si Games kali ini kita akan kalah size. Especially nggak ada DMX nggak ada Bolden, so kira-kira bagaimana timnas kita bisa sukses nantinya kalau memang kita nggak ada size, Menurut gue ya, like last year, we need our three point shots uh, tahun lalu incredible, shootingnya itu sepanjang sea games menurut gue luar biasa lah. Terus shout out untuk impact basketball dari coach Tyler, gue lupa lagi coachnya satu lagi namanya siapa? Dia yang membangun kepercayaan dirinya anak-anak timnas dan itu kenapa menurut gue pras bisa dua kali three point lawan uh, Thailand salah satu yang crucial Terus siapa lagi? kayak ada Juan Loren ada agasi ada ada Agassi gak sih gue ada agasi kan terus ada uh, siapa lagi ada Abraham juga yang saat-saat crucial juga suka nembak 3 point juga ataupun juga two point jadi menurut gue shootingnya timnas di sea games kali ini akan menentukan mereka untuk bisa menangkan medali lagi at least medali ya, at least bisa medali lagi atau tidak nantinya karena of course Thailand Vietnam Filipina they are coming for our head This times menurut sih. <laughs> jadi uh, itu kenapa menurut gue kalau memang Neno bisa compete, gue penasaran juga Neno kalau di environment anak-anak timnas gitu dia bisa bisa kempit Dan juga bisa main bagus Atau tidak sih Itu yang gue paling penasaran sih Jadi Kalau dia bisa dikasih Kesempatan aja Ke Australia gitu Gue pengen liat performasinya Kalau memang Dia bisa menemukan ekspektasi ya Nanti kan bisa tinggal dicoret Tapi at least We had a look aja sih <laughs> So uh, The 19 guys The 19 guys Obviously Guard heavy Guard heavy banget Menurut gue Dan itu akan menjadi Kekuatannya timnas Menurut gue Dan Coach Milos Akan pusing sih <laughs> Kita udah tahu Pasti Anthony Bean Jr. Adalah Our main guy Nantinya uh, Dia akan Menjadi Coba gendong timnas kita Dia akan jadi Our primary ball handler juga Jadi Ini ntar Coach Milo Harus kira-kira Yang cocok main sama Anthony Bean Siapa? Karena gue yakin dia akan main 38 Main 40 menit sih ya, Bersiap game nantinya Jadi harus ada yang bisa nembak catch and shoot sih Jadi kan ntar Anthony Bin yang acak-acak Ntar tinggal kick out ke siapa, ke Yuda ke, ke Pras ke Atau ke, pokoknya banyak nih ada Masih ada Arigi, masih ada Erga, ada Widi, ada Yesaya ya Pusing-pusing tuh Coach Milos Mili Tapi at least ini memberi tanda bahwa Guard kita bagus-bagus Guard kita udah terjamin nih untuk masa depan juga sih Jadi that's, that's the big point sih, the plus point namanya gue Garis-garis yang dipanggil ini semuanya layak banget untuk compete for a spot uh, untuk tim nasional nantinya. Nah, forward ada uh, forwardnya juga. kan Sebenarnya nggak terlalu banyak ya forwardnya. Ada Caleb, ada uh, boleh dibilang Juan Loren. Lalu siapa lagi? Gua nggak catat. Ada Dame, uh, Dame, Dame, Dame. Kita punya ekspektasi lumayan tinggi untuk Dame. Kita tahu he's playing really well right now juga di um, di IBL. Timer gue. Gua harus lihat dulu Dame main International sih. Gue belum pernah lihat Dame International dengan heavy minutes. Eh, uh, Dame kita tahu uh, kita butuh defense-nya dia, kita butuh energinya dia, kita butuh athleticism-nya dia, kita butuh rebound-nya dia. Jadi, entar waktu tryout ke Australia Dame ini harus main menit banyak sih. Harus main menit banyak agar dia bisa adjust. Dia bisa lihat juga game internasional seperti apa. Uh, karena yang biasanya kalau dia main pemain lokal. Obviously dia lebih kuat. Dia lebih tinggi lompatannya. Jadi dia bisa bully pemain-pemain lokal. Nah ini saatnya dia menunjukkan. Kalau dia juga bisa bully pemain-pemain internasional. Jadi uh, Dame... Gue rasa perannya juga akan lumayan besar sih harusnya nanti di SEA Games nanti ya Jadi uh, untuk forward, uh, lumayan oke-oke okay -okay sih panggilnya Walaupun memang ada dua nama yang wildcard ya Yaitu altov dan juga Aldi Zatur. Tapi menurut gue Al dan Aldi Zatur ini ini dipersiapkan juga untuk masa depan sih. Ini dua dua forward ataupun juga guard seperti kalau Alta mungkin masih ring guard ya. Uh, dua pemain ini gua gua rasa punya potensi banget sih, punya potensi banget untuk jadi pemain nasional ke depannya dengan size yang mereka miliki dan juga confident level yang mereka miliki. Eh uh, sebenarnya ada gugus nanta sih gua, harapnya gugus nanta bisa masuk ke sini sih, tapi ya, belum waktunya mungkin ya, tapi um, I think forward kayaknya masih ada Arki, ada Sandi juga. I think uh, Sandi Arki Kaleb Hamadem, aku artinya empat itu yang nanti akan dibawa ke Sea Games itu lumayan solid sih. Oh, that's a solid lineup though. Sandi our shooter juga itu nantinya dan big man, big man yang bikin kepala Coach Milos akan pusing. Uh, obviously, kayaknya Laurentius Oi akan main big man, uh, Bagir kayak main big man, Vincent dan juga ada Kelvin Senjaya juga. Nah, Vincent obviously mungkin adalah salah satu satu satunya. Uh, our pure center kali, kalau gue salah kan bisa tulis di comment section. Tapi kayaknya satu-satunya pure center kita sih. Walaupun ada Kelvin Senjaya, tapi Kelvin ini gue. Menitnya limited banget kan selama dia main di SMK waktu itu makanya dia dipindahkan Indonesia Patriots Nah sewaktu dia pindah ke Indonesia Patriots gue belum sempet lihat permainan dia Tapi kalau menurut gue, I think his level not there yet Belum ada di level untuk tanding di SEA Games Jadi menurut gue mereka akan main small, uh, mereka akan gunakan Laurentius Oi sih I think his skills, his basketball IQ, uh, defense-nya I think uh, Coach Milos akan pakai Laurentius Oi mungkin nanti untuk main eh uh, posisi lima, lalu kayak bagir sih, gue sih, awalnya sih bagir dong untuk masuk ke timnas juga kali ini sih, but we'll see doh, uh, but overall, gue nggak sabar untuk melihat mereka try out di Australia, hati nanti di situ baru bisa kelihatan permainan timnas kita, uh, ini kita harus membentuk tim yang menurut gue baik shooternya sih, baik shooter dan larinya kenceng kenceng semua sih, hati das gonna be our advantage di sea games kali ini, uh, semoga lancar. Persiapannya untuk timnas, all the best. Uh, gua benar-benar berharap tidak ada yang cedera sama sekali dan semoga timnas bisa kembali memberikan yang terbaik untuk Indonesia nantinya. Amin. So once again, good luck everybody. Uh, semoga gue bisa ngeliput latihan timnas juga ya. One day, <laughs> one day, one day. But sekarang kita akan pindah ke NBA uh, Jamoran makes his return today uh, Di game pertamanya sejak 3 Maret Ja main 23 menit Mencetak 17 points, uh, 5 assists off the bench uh, Memphis hari ini menang easy Eh gak easy juga sih menangnya tipis sih 130-125 dari Houston Rockets uh, Tapi gak terlalu banyak yang ngomongin tentang Jamoran hari ini ya gak terlalu hype di grup discord ini ada yang bahas juga hari ini um, Tapi Uh, tadi si Jamoran itu ada satu poster yang keren banget di depannya si Kenyon Martin Jr. That was pretty nasty though. That's why we miss though. That's why we miss from Jamoran just his explosiveness dan his highlights aja sih menurut gue. Um, tadi papernya Jamoran juga pakai T-shirt untuk mendukung anaknya dengan fotonya Ja dan juga ada tulisannya Redemption. Semoga aja abis ini Jamoran udah fokus basket aja. Si fokus basket nggak aneh-aneh lagi dan juga mencoba untuk membawa Grizzlies ke NBA Finals. Uh, JJJ, John Jackson Jr. Ini dominan banget Dengan 37 poin 10 ribu Dan juga 2 block shots uh, Sekarang kita pindah ke Gold Save Warriors Yang akhirnya menang Back to back Road Games uh, Apakah ini tanda-tanda Warriors sudah kembali Jago lagi On the road uh, Bisa jadi sih Warriors hari ini Menang 127-125 Dari Dallas Mavericks Lewat game yang super seru Yang paling super seru sih Menurut gue tadi adalah Ngeliatin Steph Curry Sama Luka Doncic Banyak-banyakan asis ya Hari ini uh, It was so beautiful though To watch Steph Curry Gila sih Dia running the offense Oke okay enak banget hari ini um, But Yang paling keren dari itu ada sedikit behind the back Depannya Luka So are finding Kuminga for the two-handed slam That was ooh, I can watch that all day sih dari Steph sih <laughs> Steph hari ini selesai dengan 20 poin aja 20 poin aja Dia gak banyak uh, poinnya hari ini uh, Tapi dia selesai dengan 13 assist And Splash Brothers itu total cuma 29 poin loh, tapi Warriors masih menang. So it's just something about the Warriors hari ini, ya. Yeah? Dan, yeah, just crazy. I think it's crazy. Splash Brothers cuma 29 poin bisa menang. Gue nggak pernah nyangka sih, itu sih. Gue nggak nyangka. Tapi, staff tadi terakhir juga ada a huge layup. Dimana layupnya mungkin paling gampang itu poinnya. Itu berkat a very nice box out dari Draymond Green tadi. Untuk memastikan kemenangannya, Golden State Warriors and Jonathan Kominga is Him today, man, gila I know it's not Andrew Wiggins Tapi menurut gue dia udah mulai kasih lihat Bahwa dia juga bisa bikin impact Seperti Andrew Wiggins secara konsisten Warriors Tiga game terakhir mainnya bagus banget sih Dan hari ini dia 22 poin 2 steals off the bench Tapi yang paling penting adalah defense dia sih defense dia jaga luka hari ini Menurut gue itu salah satu kuncinya juga Untuk Warriors bisa menang uh, JK was just really huge uh, Untuk Warriors sih, I think Kalau JK bisa keep this level mainnya kayak gini terus Forest bahaya juga sih ngeri juga sih Warriors apa gitar Gary Payton juga ada balik ya main Eh, um, game ini jelas ada drama juga kita semua tadi lihat di mana Dallas Mavericks semua pemainnya salah posisi salah <laughs> itu gak banget sih. Um, Iya yeah, tadi kan waktu si uh, Warriors inbound bola tiba-tiba mereka pada <laughs> salah posisi untuk defense ya Mereka salah lapangan tadi akhirnya Warriors jadi easy to uh, Mavericks merasa tadi harusnya bolanya mereka uh, Sebelum time out tapi ternyata was itu sebenarnya udah kasih tanda bahwa itu bolanya Warriors Tapi mereka kasih satu sign lagi setelah itu karena ada time out yang diambil Ataupun harus diambil oleh Dallas Mavericks Itu kenapa mereka nunjuknya Dallas Mavericks terakhir <laughs> Jadi kayak pemainnya Mavericks pada nggak fokus aja sama Jason Kidd gitu. Jason tidak juga fokus pada itu um, ya, yeah. Mark Cuban mencoba untuk uh, File a protest Kayaknya ke NBA Tapi kayaknya Kayaknya akan ditendang nggak akan, akan mentah lagi Dari NBA sih uh, Luka hari ini 30 poin Dan 17 assist Cuma Luka man I swear bro You need to Stop complaining Gila sih Dia complain terlalu banyak malah, Jadi kayak abis gitu loh Energinya ngomong ke wasit terus sih Dan yang kayak bikin timnya juga Nggak fokus juga So I think lu kan Nih stop doing that Eh, Tapi gue paling seneng Lihat Jaden Hardy See this is my guy Gue waktu foto dia Foto sama dia di uh, Las Vegas summer Gue udah bilang Ini jalan-jalan Rookie of the year nih Sayangnya dia menitnya Nggak bisa konsisten aja sih Tapi sekarang udah game-game Beberapa game terakhir ini Jason Kee kasih dia menit Lumayan banyak Hari ini pun That is really good bro 27 point man Hari ini Dan dan, ya, tapi sayangnya Dallas belum menang aja sih Dan Dallas sekarang ada di posisi 9 Seri dengan Los Angeles Lakers ah, whew, Seger banget nih sebelum kita ngomongin tentang Austin Reeves is basically LeBron James right now <laughs> Lakers pick up a big 122-211 uh, Sorry Bahasa Inggris gak coba banget deh. Lakers pick up a big 122 to 111 win over the Phoenix Suns at home. Uh, dengan kemenangan ini, Lakers balik lagi ke area play-in. Posisi ke-10 sekarang ini. Uh, setelah 9 kali, kalau secara beruntun, akhirnya diangkat juga kutukannya dari Phoenix Suns. <laughs> Nah, tak tau lah ya waktu dia menghadapi Jay Crowder tuh nggak pernah menang lagi lagi sejak itu. Tapi uh, what a great strategy though from uh, Darvin Ham hari ini dia memasukkan Austin Reeves untuk menggantikan Malik Beasley di starting lineup and that works magic <laughs> menurut gue sih uh, Austin Reeves had another big game hari ini. Uh, kenapa gue bilang Austin Reeves mainnya makin mirip kayak LeBron James? Kalian bisa lihat sendiri lah statsnya lah statsnya hari ini basically mirip kalau LeBron lagi main 25 poin empat ribuan and career high eleven assist man cara dia membaca lapangan baca the floor hari ini juga pasing-pasingnya nemuin temennya itu benar vibesnya lebron masih vibesnya lebron dan kayak cara mainnya mirip lah pokoknya sama lebron hari ini menurut gue di lapangan the white lebron <laughs> enggak lah dia kayak sebutannya AR uh, tapi ar15 tapi masih Austin of course Of course Austin masih mendapatkan Whistle lebih bagus seperti Lebron sekarang ini uh, Tadi sampai ngakak banget sih Si siapa si, si D'Angelo Russell pas lagi time out itu sempat bilang Scott Foster the, Scott Foster is the ref y'all Scott Foster is the, is the ref y'all you, you know lah, you guys tau lah Sejarahnya Scott Foster Dan juga Chris Paul Chris Paul nggak bisa menang sih Saat lagi ketemu uh, Scott Foster hari ini pun juga Free throw juga Beda ya 46 ke 20 <laughs> Itu kenapa si Monty Williams bete banget sih Monty Williams coach Monty Sampai marah-marah Pas lagi press conference Tapi memang gila sih Season high 46 free throws untuk Lakers Dan itu adalah yang jadi Pembedanya paling besar juga Menurut gue di game kali ini Tapi back to Austin though Gila Austin Rivers Beberapa game terakhir ini Untuk Lakers sih gila sih Mungkin 10 game Atau 12 game terakhir sih um, I think he's breaking ya To be a star Ini ada bagusnya Ada enggaknya untuk Lakers Bagusnya of course Dia akan membantu Lakers Itu masih ke playoff Dan juga menggendong Lakers Untuk menang nggak enaknya adalah Enggaknya adalah Harganya akan naik guys Harganya akan bikin mahal Untuk kontrak barunya ya <tapan> Tapi Semoga Lakers akan pertahanin dia sih Berapapun itu harganya nanti um, Ya yeah. Si Austin Reeves ini gila sih, Karena ini gue pengen pengen beli jersinya gue pengen beli jersinya Austin Reeves cuma baru available nya kayak dua bulan lagi Sampai soalnya ini jadi bener, -bener fans laker semua lagi ini sih ngefans banget sama dia, uh, tapi selain itu selain dia, of course Anthony Davis had a big third quarter tadi kalo kalo kalo poin ini Excuse me, di kuarter ketiga dan dia pun juga selesai dengan 27 poin, 9 rebound dan 5 assist. Di luar itu kuarter keempat juga ada uh, well, couple of big buckets tadi kau hala Lakers sempat ten to run waktu Phoenixan tinggal kayak satu game gitu, eh tinggal satu poin gitu tadi di kuarter keempat Aiyah, uh, ini some key baskets dan dia selesai dengan 26 poin dan juga 6 assist. Lakers ini ada big three baru nih. Ada big three baru ya yeah. Austin Rivers. Uh, Anthony Davis dan juga De Low, tadi juga Jared Vanderbilt juga itu ada uh, beberapa. Off the wall move yang bagus banget dan akhirnya dia open juga ditemukan sama si uh, Austin Reeves. Um, he played great defense juga on D book you guys Jared Vanderbilt ini juga man is he is gonna be a big key sih untuk Lakers down the stretch nanti ini and of course tadi juga Dennis Schroder ada beberapa defense yang bagus juga untuk matiin CP3 at the end uh, dari Phoenix Suns D book hari ini tiga puluh poin. Uh, tapi mereka struggling mal, sih akhir-akhir ini I don't know why with the Phoenix Suns mereka mungkin butuh KD dan juga Deandre Ayton to come back ASAP uh, Phoenix Suns lagi kalah 5 dari enam pertandingan terakhirnya mereka so not looking good for them sih heading to the playoffs sih so We will see lah Dan next game nya juga susah lagi Next game nya lawannya Sacramento Kings Jadi belum tentu bisa menang juga Itu mereka ya Hopefully KD gonna come back soon Though I miss watching KD as well So itu dari NBA Sorry banget Gue memang gak bisa bahas semuanya Karena ini juga durasinya Udah mau 20 menit Gue bahas beberapa topik ini aja uh, Semoga tim kalian nanti Gue akan bahas di Time out time out berikutnya Jadi mohon maaf yang timnya Belum bahas. Uh, sekarang kita akan pindah ke Prediction Of course uh, Tadi Portland was a great pick uh, Portland mantap ya eh, Portland hari ini uh, Besok hanya ada 4 game aja uh, Gue kayak akan pilih Nix Nix kayaknya abis kalah dua kali beruntun. Harusnya besok akan mencoba menang sih. Orlando Magic. Jadi gue main aman aja nih kayaknya. Pilih Nix Moneyline. Wah semoga Nix Moneyline oke okay sih besok. So good luck everybody. Dan play of the day. Of course ini gue harus memilih Jimmy Butler. Yang mencetak 35 poin. 9 assist dan juga 4 steals. Hit udah mulai panas nih. Gila mereka menang kok hala tujuh ya dari sembilan pertanyaan tujuh dari sepuluh pertanyaan terakhir mereka kok nggak salah hari ini mereka mengalahkan Knicks mengalahkan Knicks seratus dua puluh tujuh seratus dua puluh at home that was a big win and Jimmy lagi on fire bah si akhir akhir ini and that is why he is our player of the day so time out geng itu dulu untuk time hunt-nya. Once again, thank you so much guys for joining my class today. Really appreciate everybody for the support. Seperti biasa guys, jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen, dan bagi kalian yang belum subscribe, please subscribe to this channel. Susah banget nih, kita mau 131 ribu. Walaupun 131 ribu, masih jauh banget kayaknya nih. Please help me guys, we're trying to get to 150 this year ya. Yeah? Semoga bisa 150 ribu subscribers di tahun ini. Amin. So once again, thank you so much guys for the support. Uh, besok time hunt akan libur, karena gue besok sama Cislin akan pergi satu harian. Uh, akan baru baliknya malam, jam 9 malam besok ini. Jadi... Uh, not time out jadi Lusa mungkin baru ada time out lagi. Eh uh, oh ya, gue sebenarnya mau ketemu Lester, Floster. gue lupa cerita sama kalian juga. Sebenarnya tuh gue main mau ketemu sama Lester, cuma lester kayaknya lagi sibuk kan ikut uh, KBL. Eh uh, deh main tuh mau bilang eh uh, Gue bilang gue udah nonton pertandingan lu, gak? dia bilang katanya tiketnya habis, tiketnya udah gak ada jadi ya belum belum jodoh kayak ketemu Leicester. Lagu mau nanya tentang timnas, mau nyari nyari pilan dari Leicester dengan timnas padahal. Tapi ya belum beruntung ketemu Leicester. Uh, we'll see though. Tiba-tiba kok besok atau lusa, tiba-tiba uh, maksudnya kalau lusa atau this weekend tiba-tiba dia kontak gue. You just never know. Siapa tahu bisa liput dia, bisa di interview dia. You never know. Ditunggu aja lah guys ya. So once again thank you guys for watching. I will see you guys again very soon. Peace out everybody.